Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel saya disini Sempat sembilan Dalam video kali ini khususnya jam 12 kurang seperempat Hari ini juga hari Jumat Semoga tetap berkah selalu Jangan lupa di subscribe Like, comment dan like ya. Dalam video kali ini ada mobil 6x4 HD 220 PS Masuk Khususnya di Corosor Rizal Ajo jangan bebas kilometer 20 Next kita mampir nih Mobil ini yang lagi rehab Khususnya di Corosor Rizal Ajo ya <tuk> Mobilnya terlihat Terlihat gede sekali Nah mobil ini Kita akan melakukan rehab Khususnya bagian Ombeng serta kunci bagian atas Untuk sana Ombeng setelah itu bagian lantai ada yang kropos nih, itu juga bagian lantai ada yang kropos kita lakukan pergantiannya, cuman PR kita hari ini ganti lantai dan ombeng ya, kelihatan, ini juga. Khususnya di Karosorizal Ajo Jalan bepas kilometer 20 Bagi teman-teman atau rekan-rekan yang berada di luar sana Yang ingin rehab Atau Proses melakukan Pembuatan bak dan kruk so Silahkan saja datang di Karosorizal Ajo Jalan bebas kilometer 20 Ini mobilnya Wow <tuh> Besar sekali mobilnya Dan nanti kita akan melakukan rehab ya Hari ini juga kita selimbaikan di halaman parkir. Enam kali empat, adek. Berarti PR kita kemungkinan ada tiga. Pertama kita ganti bagian lantai. Kedua kita ganti bagian kunci atas. Dan ketika kita ganti bagian ombek Ya, seperti ini mas. Oke, okay. <laughs> besar sekali, ganteng banget mobilnya. Nanti kita akan melakukan ya. Next, kita lihat bagian dalam sedikit. Why, why? <laughs> Oke okay. wah, Susah sekali ya Ini bagian Dalam mobil Yang kita akan melakukan rehab Nantinya ya Mobilnya terlalu gede Susah untuk di Naiki Oke okay. Nih bagian lantai kropos yang nanti kita akan melakukan rehab sedikit dan bagian kunci omping tuh nampak kan 1, 2 dan kita akan melakukan rehab ya cuman tiga itu PR kita hari ini bagian atas khususnya di Karawang Rizal aja jangan lupa kilometer dua puluh cukup sekian dan terima kasih.